Salam, aku dapat. mama IPA orang yang mengenal dirinya atau orang yang menyadari dirinya bahwa dia membutuhkan orang lain di lingkungan di mana dia berada. Orang-orang ini, mama IPA boleh bilang orang-orang baik. Kenapa? Karena orang-orang baik senantiasa menerapkan pola perilaku kehidupan sosial simbiosis mutualisme di mana saja dia berada. Pulau Toba, saudara. Sebaliknya orang-orang egois adalah orang orangnya cuma bisa bikin orang lain marah dan menghindar atau menjauhinya. Orang-orang egois seperti ini, Mama Ipa boleh bilang adalah orang-orang yang lupa-lupa ingatan, lupa akan kebaikan orang lain, lupa akan jasa orang lain. Aduh, ini yang dapat nama kacang lupa kulitnya bersudara. Oito, oh Pak saudara, <laughs> orang atau sekelompok orang yang egois itu biasanya dorang cuma bisa mengandalkan kekuatan atau power yang ada pada orang. Aduh dong lupa bahwa power atau kekuatan yang ada pada orang itu adalah juga andil daripada orang-orang lain yang sudah memberi jasa pada orang. Itu balik lagi di kacang lupa kulitnya, Pak saudara. Aduh, Mama Ipa ini bingung kalau yang begini, Pak Sudara. Tapi jangan takut, Pak Sudara. Karena orang-orang yang cuma bisa mengandalkan kekuatan atau power, itu biasanya berlangsung singkat. Pada waktunya, atau dong bilang, jatuh tempo TMT selesai bagai di bumi. Kong, kalau selesai mau apa lagi saudara karena itu saudara biasa saja orang ini lalu kampung semua yang tadinya kaya kia uang sekarang so kaya, -kaya sadiki saja itu yang so bikin kita ke perilaku yang lain daripada lain itu aduh mama ipa kasih mengasal kalau saudara <laughs> karena itu saudara kalau kita orang biasa-biasa, maka pasti kita orang enjoy-enjoy saja, toh, basudara. Nah, dan kalau kita orang enjoy-enjoy, basudara, nah, kita juga semua pamit. Tapi sebelumnya, kita kasih ingat pada orang. Kalau mau komentar, dong komentar saja di kolom komentar. Kita like, silakan like, subscribe, dan ting-ting. Sampai waktu datang, basudara.